Jadi kita ini karena sering salah bahasa, kadang santri lah yang ngomongin, uang tua aku loros ngantak nudunya. Mestinya jangan bahasa ngantak nudunya, nudunya aku tak tasar ke hal yang benar. Alhamdulillah, moncong, gue gue nyerah berkat wali. Ngomongnya keliru. Senauzubillah, yakin tuh. Jadi latihan, kalau gue ingin ngaji, syukur ada waktu dianggarkan apa sing ngapain? temuan dulu jamu bocor ono pelatihan pelatihan ngelatih saat baru saya nggak bocokan di training lalu sini kau kurasa training Mbak Pangeran wong iwang jude itu latihin lah lalu pokok uji nyali neng sangiran neng diene daerah-daerah neng uji nyali kan demi bocok kerugus loh pengalaman saya kan senani outbound dari uji nyali ngelwati jurang wow rasa ruya keren rasa rup Seru ke wera iso blojot, tetep wani nemo maio seru biru. Wane hane wone wo. Urat tantangan lo, oh, tantangan biye wong oh, liwat sangiran, liwat coba terus ice ngangu safety, ngangu sabuk Dia di telok kancah nio no tim saria, ya, rano rano oh, ko oh, tantangan ewe. Ya, Kena oh. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> debi buce wae ngapo. Uranot oh, tim pemak, pengkuah, rano safety ini nah, blas you pemenang pas ngirisik beramba ngono pesone wah oh nek dicinyali lha ada lu dicinyali saya kan bagian dari hiburan lha iki eling-eling ala wa ila allah kum taufik monggo eling sira kabe ala wa para paring ala lakum eling sisi mati allah insyaallah ala lakum taufik mesti dadi pikir Dhawe ibn Abbas masyur, la'allah fil qur'an li'tahkiq, ya la'allah fil qur'an li'tahkiq. Bahwa la'allah ketika digunakan Allah itu untuk maknanya, mes, mes. soal menawa-menawa, karena seorang hamba harus dilatih, berharap-berharap. Tentu seorang hamba itu tidak bisa mengatakan mesti-mesti, tapi dari rencana Tuhan itu, mes. Nah, kenapa tidak mesti bagi kaitan dengan kita? Karena kita kadang tidak memenuhi syarat, jadi mesti cara Allah, tapi salahmu dewe tidak memenuhi syarat. Misalnya ini mesti yang ketakwa tenan mesti diberi solusi sama Allah. Problemnya ketakwa tenan tak. Orang. Lah kenapa banyak orang yang ingin nikmat ke orang bejo betul, betul benar nggak dia ingat betul nikmat? Jangan jangan kayak gayanan, mulai ngopi, rokokan, muni alhamdulillah. Jangan jangan orang kok sampai hati. Tapi kalau betul alhamdulillahnya sampai hati setelah menikmati nikmati Allah Insya Allah alaikum Nah, ini problemnya kan tidak ndak mesti. Ya? Jadi kalau mesti soro awal, mesti-mesti, tapi kadang kita yang tidak memenuhi kualifikasi bersara, bersara. Kalau Allah <tell> Ta'ala wa inta'udullah menilai ngiling sirah kbh nikmat Allah, ngetong-ngetong nikmati Allah, lalu suha mongkora iso ngetong sirah kbh nikmat. Ya mau misal lagi di kereng, tapi dua anak loruh. bayang none uju buju musuh saya apa, gak dua anak. Sehingga orang-orang dilok buju ini, tapi dilok anak. saya Allah, mincara aku radianak, kalau apa susah Pakir sosoknya kan sadar, anakku nangguk ibu kok bujuk ibu, kok kerangis, tapi kerangis bujuk iku nak ditimbang orang arah ngalah no seneng dua a, kemudian arah ini anakmu rano sing mirip bujuk ibu, so seneng. Wah saya bawa itu, anak-anak mau apa? Koyok bapak, wah begu salah begu. wain tahu tulamun hitung ciraga feni mata woi ini mata watara lah tuh, mau berapa kali sohitung ciraga feni mak? Wakola Taala wa mabikum mini amatin fadilah. Kalo nuku-nuku kagum be ulama-ulama riyan. Kloriyan itu masuk ulama luar biasa. Kiaimu balik orang tahu mikir mengenai puisi. Wah, sangger pidato. wong toko majlis ngaji buat dah dulu. Raine wong aling ibadah gue ya bener. Tapi hukumnya pengeran gue detail. Termasuk yang dibagas detail hukum masalah suami nabo istri sampai tukarannya wong lanang beungu itu dari awal dibagas pengeran Karena potensinya itu memang iya sampai Allah ntidikan faingkat wa asyiru ashiruhun bil ma'ruf, usah nonak ngancani bujuro singapa faingkarif tumuhun nafaasa antakrohu seawat ala wofi kairang kasiro kadang watak yang kamu ndak suka itu di situ banyak kebaik, baik dia ya mau kau yang widok sering marah ketika kurang belanja itu bagus satu ekspresi dua tak kono secara medis kalau dia ngempet kecewa tidak marah itu efek di kesehatannya buruk sekali agape ikut terapi paham ya agape terapi terlunun gusdi tersalurkan nak buat entus jadi kanker sebut di mata terlunun mata terlunun meskipun kuat luka jenis kamu luka tapi kayak apa tuhan bayangkan itu masrifah ini kwan umpah sok ben kayak ini saya ikut kan agak umpomu wes nyata jadi orang no hukum sosial dibakas detail kalau suami istri tolak dibakas, dibagas dibakas proses sosial dibakas mulai katut itu an Wonglio di Bungkus kuat, bungkus termasuk, potensi terus menerus tukaran, tapi Dewi pengiran nih, fain garis itu munggunah, fase entek roh usai, outwage, Allah wolfi, ghairong, ya, watak yang kamu ndak suka dari istri kamu, disitu banyak kebaik, kebayi, soalnya gede bujau wayu, jauh udah, sing suku, nah ramah sang seneng mata ya, <laughs> ayo Melanti gede bujau, jauh udah sampai ramah sampai anggeruang, ayo Melanti. Mila judul secantungan kayak mati, opo. <laughs> Sik tau. Opo ramah bareng wong lanang. bareng wong lanang kok ya jantungan? Kalo no pilihan nih. Ayo Meladi, mati kau dia mau? mati jantungan merkoh no anggur wong dirama ya? Ayo Meladi. Kalo pilihan ini wuri gurungang samuk gampang tapi wuri apa Opo, tos wong elek ayo yo? Berko aju resiko terus melendok wong elek apa Ayo Meladi. Dia babe Bu rawani wani. itu kunjungan Walimatul Ursi. nelayan bojone elek kalih sire ora wani, Aku teko ono budi elek. Tiap resepsionis tak takon. Kenapa bojomu ala-bojo? Capek lucu Oh ngilang itu sane wong mongkes. Lha kene <Glis> opo? Nak ra wis kudu zaman mondok iku melete. Jadi, kancah kanjanya sebentar tadi jatuh ya. <tuk> Artinya, ada dong ngerti di Indonesia punya elek, mesti dospon dong. Oh, dari lagi dosok. Dosok, kok ngomong mesin ngennya? Dari warga ngomong dog dosok ngennya, satu orang takjak. Mana ngomong mana, tuh kode, anu wong soal lah ya. Nah, pilihan, lurip. Gue misalnya bocor semua, ayo gue cari resepsi yuk, mari itu. So, wong liodel lo, elek, mari ngennya, yo. Tapi kadang nggak tiga, sing udangnya nyala, kok rabe bucu nih, sing udangnya bodoh, pilih nggak, udah ditangkol, noh, uregu pilihan wiyang uregu, nggak nih, kalau kadang nggak dengar pengen nampor, gusti, gula, biru uregu nonton malah, kafe nih, pangeran, ayo, jajam, wilendih, hukum, wilendih, koi nggak cek bucu, malu, itu lo, ulyo, duso, nggak cek elek, kaca, kaca, munganya, duso, lo nggak ceng, ranga cek bucu, sing udang, nggak kutuk, Berkonco kek ngerke ni ora sekeluarga teko ya karang bedonyo mulai naruh sara sano bedonyo sanggar tekos mangan ngopi buah mulai nulis nak tepak eb pujuh natak tepak ya a nih pokoknya natak pokoknya kenapa nabi pujuh tektir nih cabut nih kok nangaca pujuh kenapa ngecai tektir pokoknya menit tektir awas bisa jadi wali dewi sokai mahasabo karena malamnya sah lamnya kun. Lo seneng di konco ke wajo kake, memang guru-guru madrasah sendiri kan konjo ono sing santri nomo papat, ono papat dihilang kake, so ono sing lagare apa lucu ceritanya guys, yang sing lagare ya, rapopo, imanku hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, hahaha, mencari topogadeng, ya kisah ira di bujum mpun wangsir pengumah, kok pinter bujum mulai pengumah, kok rahlamatnya <laughs> bujum itu pinter bujum itu pinter, terus ngerti melakukannya, lorong balik di tuan tuhan tuan tuhan itu juga, itu jenisnya pinter nanti kena di bujum ingat kok mulai doang, alhamdulillah rahumah pokoknya lho sisi api, itu jenis fadkuru ala Allah alaikum tufliq, wawil yang nikmat Wamau teopoai bikum kang insirokabil nimanatin sange nikmat fa'mina Allah agar bentuk nikmat kagelus sangko pangeran. Laku kue enak cara berpikir positif ngono berpikir nikmati Allah kau jauh istilah bu isilah kita berpikir positif maka oh Robo eleng nikmati Allah bu jenis berpikir apa ar Robo ibadah dengan nikmati Allah ibu ibadah. Anak wis kowe eling nikmate ya tok ya tawallahu dika lahirna minha saking eling nikmat, min hadir si sange iklami kir nikmat apa al mahabbatu seneng Allah wa syukrul lan yukuri Allah. Kaya apa iki? Dadi kowe ento wae sing mbok elingi-lingi sisi nikmate Allah. Kowe nek mbok eling ngono iku kelahir dari itu, terlahir dari itu kue tambah seneng pangeran, tambah syukur neng. pangeran.